Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala wa wabad al muslimin Sobat ahlan rahimahumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bersabda Inna al-dunya hulwatun khadirah Wa inna allaha mustakhlifakum fiha Fayandur kayfa ta'amaloon Fattaku al-dunya wattaku nisa Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fi nisa Rasulullah wasallam bersabda Sesungguhnya dunia manis lagi hijau dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang akan kalian lakukan. Fattaqud kata Rasulullah SAW, maka bertakwalah kalian terhadap fitnah dunia dan wanita. Fa inna awal fitnah Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita Rasulullah s.a.w. di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ada dua sifat kenikmatan dunia yang manis lagi indah dan berkata al-Syeikh Muhammad ibn Salih al Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadus Salihin bahwa makna kata dari hulwatun khadirah adalah sesuatu yang manis rasanya dan indah di dalam pandangan mata. Yang membuat kita takjub terhadapnya. Dan yang membuat umat manusia akan sangat takjub terhadap nikmat dunia. Dan ingin berlama-lama di dalamnya. Dan lalu setelah penjelasan kalimat, "Setelah Rasulullah SAW menyebutkan dua sifat kenikmatan dunia, Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menguasakan kepada kita untuk mengelola apa yang ada di muka bumi." kata Rasulullah SAW lalu Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat apa yang kita lakukan dan setelah Rasulullah menjelaskan dua sifat kenikmatan dunia Rasulullah SAW lalu menjelaskan maksud dan tujuan dari kenikmatan itu Rasulullah menjelaskan maksud dari kenikmatan yang kita dapat yang kita punya di dunia ini. Dan kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mengolah semua kenikmatan yang kita punya Rasulullah berkata Allah subhanahu wa ta'ala Di antara tujuannya memberikan kenikmatan dan kemampuan kepada kita untuk mengolah kenikmatan ini Adalah untuk melihat apa yang akan kita lakukan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita Apakah dalam ketaatan kepada Allah Ataukah dalam kemaksiatan? Tapi ma'asyr al-muslimin, Sobat Ahlan Setelah Rasulullah SAW menjelaskan dua sifat kenikmatan dunia Dan tujuan dari Allah SWT Memberikan kita kenikmatan tersebut Rasulullah SAW juga memberikan kita solusi Solusi untuk menyikapi kenikmatan-kenikmatan ini. Rasulullah SAW bersabda di kalimat setelahnya dalam hadis ini. Fattakud dunya, wattaqun nisa. Fa'inna awal fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Maka bertakwalah kalian. Kata Rasulullah, berhati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia dan wanita. Dikarenakan fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah S.A.W setelah menjelaskan kepada kita indahnya nikmat dunia dengan sifat-sifatnya Lalu Rasulullah S.A.W menjelaskan kemampuan kita untuk mengolah kenikmatan tersebut Lalu Rasulullah S.A.W menjelaskan tujuan Allah memberikan kita kenikmatan tersebut Rasulullah juga memberikan solusi kepada kita untuk menyikapi kenikmatan tersebut Dengan cara kita berhati-hati Mengambil porsi secukupnya dari kenikmatan dunia Dan berhati-hati dari fitnah dunia setelahnya Maka wahai saudaraku sobat ahlan Hendaknya kita sebagai seorang muslim Berusaha untuk selalu Mengusahakan kenikmatan yang Allah Anugerahkan kepada kita Di pagi hari ini Di setiap hari yang kita jalani Untuk selalu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berusaha memanfaatkan nikmat-nikmatnya dalam ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlul hadis.